Música pasca pandemi saat ini membuat banyak orang menyadari bahwa kesehatan itu lebih penting dari segalanya banyak orang berlomba-lomba untuk hidup sehat dari mulai selalu pakai masker dan selalu mencuci tangan dengan sesering mungkin hingga kita mengontrol udara di sekitar kita agar bebas dari polutan dan debu bagaimana ya caranya? kelas 6 dan saya Aisyah Putri Agusta dari kelas 5 mau tahu cara pembuatannya? yuk ikuti kami kami dari SD Muhammadiyah 2GK sama, Dinko Kreasi Anak Indonesia akan mempersembahkan Airpod nikah, air, purifier, portable, mini karakter Pertama-tama kita siapkan pipa bekas air filter, baterai, konsolasi listrik, mini blower, timah, solder, gunting, dan kabel Langkah pembuatannya adalah kita siapkan pipa PVC dan triplek yang sudah terpotong, kemudian sekeliling pipa bagian bawah dilubangi dengan menggunakan bor. pada triplek sesuai ukuran lalu kita rekatkan triplek pada pipa menggunakan lem kita tempelkan pula air filter pada triplek dengan menggunakan lem Pasang switch on off di tengah-tengah pipa Selanjutnya pasang baterai dengan switch on off pada mini blower Lalu tempelkan pada pipa Pasang tutup pada pipa Kita cat pipa menggunakan pilox agar terlihat bagus dan rapi Mini karakter yang kita buat adalah roket Inilah Air Purifier Portable Mini Karakter buatan kami. Semoga dengan iPhone Mini Karakter yang kita buat dapat meningkatkan kualitas udara yang kita hirup.